Kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini, korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak. Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustadz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal di diantara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembeli, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih Dari hadis ini berselisih pendapat ulama.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 dan banyak dinukil dari para perkataan para salaful ummah kalau di antaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelian juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal karena ada beranjak daripada hadis tadi Allahu a'lam